pak sambo ngomong apa karena pada saat itu saya lagi nggak karu-karuan jadi saya nggak nggak dengerin omongan pak sambo waktu lagi ngomong sama riki sama ricat nah, setelah itu pak sambo bilang ke saya pak kamu tadi cerita apa pas ciprisa saya baru ceritain di magelang pak tapi baru separuh kata pak sambo oh gitu udah nggak usah pak kamu tadi sebelum saya datang ngapain saya habis nutup-nutupin pintu pak abis untuk balkon saya turun baru ketemu bapak di dapur udah. udah kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan kamu tiarap jadi kamu nggak tahu ada suara tembakan di bawah jelas ya pak saya itu ini untuk mas Richard jelas ya ya pak udah saya udah itu itu, itu ya nah, dari situ saya mulai berbohong berbohong <t aliens> <t Clintu> Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Kali ini aku percaya kau jujur, nah serius. Kau mulai kebohongannya dari situ, ya kan sampai hari ini kan gitu ya. Jadi, saudara saksi tidak melihat saudara Ferdisambo ditembak, apa menembak? Tidak melihat. Saudara saksi pernah diperiksa lay detektor, pernah. Tahu hasilnya? Tahu. Apa hasilnya? Katanya berbohong Saudara saksi berbohong? Di, di layar itu hmm. Jadi saudara saksi berbohong ketika saudara saksi sam, menaik Apa ditanya, lihat tembak veri tidak, saudara saksi bilang tidak Hasilnya apa? Berbohong katanya. Berbohong? Iya Jadi yang benar yang mana? Ya saya lah, itu kan robot Itu robot? Itu ilmiah Baik yang mulia saya terima kasih kepada Pak Hakim yang telah mengizinkan memutar ulang. Jadi, saya ketahuan kapan naiknya, kapan turunnya. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih, bertanya Bu. Oh, silakan. Mohon maaf, Ibu. Uh, kalau Ibu menyimpulkan, saya di bawah rata-rata, saya ikhlas, Bu. Uh, yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong apa yang tidak jujur apa gimana Ibu soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu dan saya sakit dan bahasa itu Ibu dari hasil pemeriksaan kami semua kebohongan memang pernah terjadi kebohongan dan itu sudah diakui kemudian direvisi dan kemudian kami mengukur kredibilitas keterangan Bapak demikian seperti yang tadi telah kami sampaikan jadi simpulannya <laughs> sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi seperti itu dan e, ada satu situasi tidak tahu menau berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu ya sehingga berada di tempat yang keliru ya pak ya pada saat itu Demikian. Terima kasih pak padahal aslinya jujur ya ibu. Kami tidak bilang bohong, Pak ya. Tidak ada indikasi manipulatif. Ya, terima kasih. Ya. Ibu.